Iya ya, manis ya. Coba ah, gue. Iya bener manis. Manis apa nyo <laughs> Manis enak. Endang, bambang, gulindang. Halo Cumi-Cumi, ketemu lagi sama Tunggu itu Teli bersama Tidi Suari. <laughs> Hari ini kita mau jalan-jalan sambil lihat-lihat fiera. fiera. fiera itu apa ya, e, kayak semacam... Mercato, hmm. ya kan? Iya, pasar pasar kaget ya kalau di Indonesia uh, Jadi pas lagi tamar hmm. anak-anak liburan Kita mau ajak jalan-jalan, oke? Okay? Oh, satu lagi, biara itu yang ada di sini uh, Dibikinnya dua, eh satu kali setahun Pada minggu kedua di bulan Juli Hari Minggu Hari Minggu nah. Setiap hari Minggu kedua di bulan Juli Eh, Juli Sorry, Ya, Oke deh, ikutin terus ya. See you. <tuh> <tuh> Ini tuh gak buat Marsi yuk. Apa tuh? Candy, candy. cotton candy. Kekatan candy, oh enggak Oh, enggak bon ah Menjurno Menjurno bon, <tuk> Ah, si grazie <tuk> Enak banget Rasanya tuh kayak Ada kunyit, Eh, kunyit Kayu manisnya ada kayak vinokio-nya, Oh ini banget, tapi ini bukan keripik singkong ya Ini biasanya... Ini namanya Torone Biasanya ada di bulan Desember, Natal Ini kacang-kacangan Si titi Dia beli, dia beli satu. Enak, Cin. <laughs> Harus beli kalau ke sana. Boleh, balon, Boy. Balon-balon mana balon. siapa yang mau jualan balon? Siapa yang mau para sayang anak, sayang anak, sayang anak. Gilak. <laughs> Lu jualan, Cin? Iya, dong. Enggak ada ini ada ibu-ibu yang jualan. Oh si si, balon-balon kayak gini juga ada di Italia nggak cuma di Indonesia ya, yes. okay. yeah. <laughs> nah, kecil. Nah, ini nih, uh, selai yang pernah gua taruh di Short Gue, Ilbajo Itu. Itu enak banget. Dan mereka jual di mana-mana juga, di supermarket Ini baunya, bau-bau jamur porcini, coba-coba dilihat. Lihat, lihat, lihat. Aduh, aduh, aduh, buat aduh, tele aduh, Jangan sampai salah ya bikin carbonara pakai daging giling. <tuh, Tuh dia. Krokante itu manisan yang khas dari Via Maldo. Hey, apa nih? Ini sabun-sabun ya buat ini buat kondisioner buat rambut. Pokoknya ini oke barangnya. Gue pernah beli. Eh ada biskuit. Iya biskuit. Itu enak banget itu kesukaannya Marsilio. Wah. Oh ini apa? Ini kayak meringue-mering -mering gitu tapi rasanya lain-lain. Ada limone, ada stroberi. Oh, lu siami, oh. ya. Kalau ini berapa? Uh, minuman alkoholik. Oh. Oke. Okay. Ah, ada keju juga. Ya ampun. Mainan helikopter-helikopternya ya ampun kayak anak belum pernah ngelihat. Mau dibeli. Lucu ya, Lucu. Beli-beli. Kok ada lu di sini? Yuk, kita pulang kampung. Ssat. Jiwa jiwa jiwa banyak sih ini, produk produk-produk orang totkana, lokal. lokal tapi bagus hmm. lokal kita lokal. di dalam jiwa jiwa hmm. bayang jiwa jiwa bajunya tuh yang jiwa buat summer hmm. mau beli bu? mau beli bu? jiwa jiwa sama anaknya bu jiwa <laughs> jiwa itu bapak-bapak juga mau, mau, mau beli tuh, kali buat buat istrinya ya, Cint. sayang istri. Sayang istri, sayang istri tuh. Ambil apaan lo? <tik> <of> <tik>. <tik> Ini adalah lamponi Jadi bahasa Inggrisnya namanya Raspberry Ya diembat sama dia Manis bu, <tik> Manis bu. <bro>. Iya <tik> <tik>. <tik> <tik> <tik> ya manis ya Coba gue <tik>. <tik> Iya <Ii>, bener manis Manis <tik> Manis apa? Nyo? <laughs> Manis, enak. Endang, bambang, gulindang <laughs> Wah, ketemu ini nih Kalau goreng tahu walik, gorengan Itu sisa minyaknya dibuang ke sini Ini baju, kalau misalnya nggak kepakai lagi bisa disumbangin Habiti Usati bisa Berat? Coba diangkat lagi Satu, dua, tiga! Wih. Nah, masukin ke atas Ya, gitu jadi di sini bilangnya bisa baju-baju. anduk, celana dalam, kaos, gaos, kaos, satu, dasi, nyari. apa aja deh. Iya. Celana dalam kagak ya, sih. <laughs> Enggak. ada gambarnya. Ada. Bi biangkeria itu celana dalam, ah. underwear, underwear. Oh, iya. Boleh. Dari ini rolling pen kayak kayak baseball stick ya, Bu? Ember, panjang banget siap-siap taruh di belakang pintu tuh uh -uh. kalau ada maling tinggal iya yeah. <laughs> mau hmm. beli yang mana bu? nyaminya semua nyaminya wah wow, lengkap semuanya Ginger, fragole itu strawberry, chili eje itu Seri Vicky itu buah, Bukit, buah ya buat Vicky, buat Vicky, buat Vicky, buat itu kismis. Kak, ini dari dari apa? Eh, Anggur. Ini, ya, apricot. Apricot. Apricot. ini Ini Vicky, buat Vicky, ini Vicky, uh, uh, ya. uh, ini Vicky, buat Vicky, buat mirtili buat Vicky, buat pepaya Mangga. Prun. Ini prune. Prune. Eh, prun, ya? eh prune, eh? prune iya ya? nah, itu eh. banyak di ada ketumbar, Cis, oregano. Hmm. Lengkap. Nah, gue tarik sama yang ini nih Cabai Ayo nih, jadi udah termasuk cabe bawang putih Dicampur sama Pretzemolo, pretzemolo. Uh, Apa ya semolo bahasa Inggrisnya? Pre uh, parsley parsley. Wow, berapa ini? Mai Hong pasti Nah, ini Cin Ini namanya Gede banget Bawang putih, ini namanya gede banget <laughs> Ini nih. Ya. Kalau lu punya orang yang suka merecokin lu lu makan ini banyak-banyak. Bang, jangan kita. Ayo sini yuk. Mana? Ayo, ayo kita masuk. Ini lu masih apa, Ini ini rumah orang lain sih. Kedua. Eh, eh, eh, mau dibawa ke pulang tuh, buset. Cakep ya? Seger banget, gratis lagi Carinya yang gretongan lu ya? Iya dong oh, Sip, prego Sip, prego oh. Sape panas, tapi seru. seru Gimana kalian juga? Seru? Seru banget dong, bang. kalau gue ya <laughs> Ya udah, kita udahan dulu ya, sampai ketemu lagi di... nanti -nanti Jangan lupa juga kalian subscribe channel Tisip, yes, yes. selamat <laughs> like dan komen, oke, okay, oke, okay, oke, okay. bye. bye.